Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Tinju dibalas tinju. Aku melihat harapan yang paling terang. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Jika kamu tidak bisa melakukan kedua- Aku the priestess of primal lightning. The hunter of all the evil. Aku berharap mereka lebih kuat dari aku. Orang mati pun tahu apa yang akan terjadi jika kalian membuatku marah. Hanya cinta. Otot Kawan, Tulang Bersih Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh Tuan, apa perintahmu? Oleh naik, tugasku untuk Segalanya <laughs> Bagiku kesenangan adalah segalanya. Welcome to Mobile Legends. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops... Aku akan bertarung di pertempuran beberapa burung tidak pernah ditakdirkan untuk dikurung dalam sangkar tidak ada tempat yang tidak bisa asurai request Har Aeon, Jangan initiate retreat. Jangan peduli hanya seekor burung kecil yang lewat aku akan bertarung di timbulan raku Langkah berputar ayun Aduh, aku terlalu berlebihan Jangan peduli kian anak rikan Hadis kor burung Aku terlalu berlebihan Menjahit? Uh, bukan bidangku kan tidak bisa menyentuh bayang. Dan cara menari di udara. An enemy has been well putar, aku Kill. Kill. Aduh, aku Di sisimu, saudaraku. Kakakku dan aku akan menyandang kejayaan keluarga kami. An Seberapa burung tidak pernah ditakdirkan untuk dikurung dalam sangkar. destroyed. ciptakan serangan kejutan hmm, menjahit hmm. bukan bidang Aku Rai Kalian bahkan tidak bisa menunggu bayanganku Hai your team destroyed destroyed. aku di sini Retreat Aku akan bertarung di sisimu, saudaraku Jangan memakai daun untuk bertarung jarak dekat Initiate Retreat Sorry Uh, bukan bidang. Request back Kau berencana untuk melancarkan serangan kejutan. <tiny> Beberapa burung tidak pernah ditakdirkan untuk dikurung dalam sangkar stronger